Saka Iuang, sebagai Kak uh, nah, Pembinaan, kemudian Komandan Sekarang kita akan dipandu oleh, uh, oleh Pak Rivaldi saya, untuk ngobrol, bincang-bincang seputar LAPAS Guys, kenapa kita ngobrol seputar LAPAS? Karena kita ingin supaya masyarakat lebih dekat dengan LAPAS, tahu yang ada lapas. Oke saksikan terus keseruan TV Telaut ada di lapas kelas tiga. Selamat sore, saya Jitro Tindi dipercayakan menjadi kalapas kelas tiga Irung. Kami di sini saya dibantu dengan empat orang kesubsi kasupsi keamanan, kasupsi pembinaan, kau Tata Usaha bersama dengan kasupsi admisi orientasi dengan jumlah penghuni yang sekarang ada ada 64 orang kami di sini dengan uh, hati membina mereka pembinaan yang kami lakukan adalah pembinaan kemandirian dan kepribadian ke, pembinaan kemandirian adalah pembinaan meningkatkan uh, keterampilan mereka di bidang kehidupan uh, mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat mereka akan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif. Sedangkan kegiatan kemandirian, eh, ke, kepribadian adalah membina mereka menjadi manusia yang taat sesuai dengan agama mereka masing-masing. Ada beberapa kegiatan kemandirian yaitu kemandirian yang sekarang ini sesuai dengan eh, potensi daerah kami di sini yaitu pembinaan kemandirian bercocok tanam. Eh, ada kurang lebih 20 orang warga yang telah memenuhi syarat yang kami bekerjakan di kebun untuk menanam jagung, menanam sayuran, dan menanam ubi-ubian. Serta ada juga membuat tempat bakar ikan, membuat uh, cukuran, dan masih banyak lagi membuat gelang. yang Itu yang diharapkan ketika mereka kembali ke keluarga mereka, ke masyarakat, mereka akan menjadi orang-orang yang nantinya memotivasi saudara-saudaranya, memotivasi masyarakat bahwa inilah yang kami dapatkan di lembaga pemasyarakatan dan ini kami akan tularkan di masyarakat sebagai potensi diri kami yang nantinya menjadi pemicu, meningkatkan eh, ekonomi di mana kami berada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih bagi sahabat-sahabat kami yang telah mendukung program ini stakeholder kiranya apa yang kami buat ini bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Pak, boleh kita lihat-lihat ke dalam, Pak? Oke. Ya. ya. Oh, ya. Okay. Nah, guys, ini adalah uh, suasana di lapas kelas 3 Lirung. Wah, ada yang lagi main Uh, terus aja ya, Pak. Jadi soal uh, keamanan di sini seperti apa, Pak? Kalau di Lapas Silirung sendiri, Pak, keamanannya sudah pasti terjamin, Pak. Ya. Aman terkendali. Karena memang kami di sini mengajarkan mereka untuk selalu menjaga, terus kemudian saling saling menopang, meskipun uh, mereka datang di sini dengan keadaan tekanan batin karena dapat masalah. Di sini kan ada sistem pembinaan, jadi di sini kami membina mereka bagaimana seharusnya menjadi manusia yang baik. Jadi hmm. apa sini ini selalu aman, Pak? Aman, Jadi ya. menjaga saling, saling persaudaraan berdaya, ya. Persaudaraan. Bers ini ruangan apa ini, Pak? Ini Biasa, aula, Pak. Ini aula. Ini untuk ibadah. apa? Oh, untuk ibadah Biasa di sini ya. Kumpul-kumpul. Uh -huh. Kalau misalnya ada pertemuan juga di sini. Pak. Oh di rumah, ini, Pak. oke. Ini ibadah. Ini. Aula guys. Tempat nonton juga di Oh tempat nonton. Itu ada apa di dalam pak? Ada televisi pak. Ada televisi ya? Biar mereka juga tidak ketinggalan informasi-informasi. Wah di itu rupanya televisinya. Wah oh, ini guys. Ini ruang untuk uh, ibadah. Ini ada alat-alat musiknya ada juga dalam, sana. musik Hawaiian pak. Musik Hawaiian, ya? Jadi ada grup-grup Hawaian nah, di sini ada. pak. Nah. Baru uh, sel-selnya di mana pak itu? Eh, ini blok B. Oh. Dua blok. blok A juga dua blok. Oh blok blok, ini ya, blok ya. Ini blok B. Pak, boleh kita lihat, Pak? Oke. Ayo, guys, kita akan lihat blok-blok yang ada di lapas kelas 3 lirung. Wah. Ini, guys. Jadi, dalam satu blok ini, blok B ini terbagi dua. Dalam. Jadi, sebagian ini, itu lima orang. Ya, ya juga lima orang. Lima orang, Jadi, dalam ya? Dalam satu blok itu, Biasanya 10 orang. Sepuluh orang ya, Pak. Ya. Jadi kapasitas di sini masih... Cukup? Iya, eh, Sudah over. over. Sekarang, oh, sudah over ya, ya Pak? Kalau... Hmm. Kan, kapasitas di sini 40 orang. Hmm, hmm. Nih, sekarang sudah 60. 60. enam hmm. puluh Jadi tinggal di siasati, yang hmm. lain yang sudah layak untuk keluar, asimilasi. Hmm. Kalau malam itu di... Aula. Oh, di oh aula. iya, iya, iya. Bantu-bantu kerja, ya, ya. Ya, jadi tamping. Ya, ya, Oke, okay. jadi ini peralatan ma makan mereka, ya Pak. Ya, iya. Ini kamar mandinya, kamar mandi. Iya. boleh lihat, Pak. Siap. Wah, guys, ini kamar mandi di blok. Blok apa ini, ya Pak? Blok oh, B, ada yang tidur. Blok B, ayo, ini blok B, B... B1 sama B2, B1 sama, B2. Nah, sama ruangannya, ya Pak. Ya, iya ini B1 dan biru B2. Sekarang isinya jadi enam karena memang kita over. Over hmm. Ini apa ini, Pak? Jadi ini salah satu kegiatan di sini ya, Pak, untuk Oh iya benar sekali. Benar sekali saudaraku, ini termasuk keterampilan eh, kecerdasan. Kecerdasan. kecerdasan. Ya. Asal otak. Olahraga-olahraga otak. Ada juga kita main-main jatuh, hmm. uh, main gitar, main jok, main keyboard, membuat mereka nyaman. Nyaman. Ini guys, blok A, A1, A2. Sama juga Pak ini? Iya. Uh, kapasitas? Sama. Isinya juga sama ya? Iya. Oke, okay. berikut ruangan apa ini Pak? Ini ruangan makan Pak. Mana? Jadi, ini Yang ini ruangan makan ya? Iya. Ayo kita, kita lihat. makan, semua kumpul di sini. Oh! Berdoa, bagi. Berdoa, makan, bagi semua. makan sini. sini. ha Guys, ini ruang makan. ruang makan. Cukup untuk 60 orang ini, Pak. Ya, Yang ya, lain di luar. Di luar. <laughs> <laughs> over kapasitas. Oke, okay. nah ini ruang makan makannya, Guys. Oke, okay. jadi dari dapur bawa ke sini. Bawa dari dapur bawa di ruangan sebelah, dari ruangan sebelah sini. Oh, dibagi, ini ada pantry-nya iya, ini. Nah, guys. Iya, di ke... Ah, Guys. Ah. Dibagi ke masing-masing warga, warga binaan. Kalau yang tadi di bagian sana kan dapur basah, dapur basah. Ya. Kalau ini untuk dapur bisa kering bisa. dan untuk tinggal untuk bagi. Iya, untuk Oke, okay. nah guys, kita akan lihat dapur keringnya dari dapur basah ke sini ya, Pak. Dapur kering. Ini iya. dapur, kering. dapur kering. wah ini peralatannya. Iya. Untuk hmm. nasi ini nasi-nasi ya, iya. baru ini. Tempat, tempat makan warga binaan. Tempat makan warga binaan. Hmm. Warga binaan. bilang ompreng ini om apa, Pak? DP ompreng baru masing-masing yeah. dapat. masing, -masing ah. Dibagi. Dibagi. Ini di, dikasih, dikasih. Wah. <laughs> <laughs> Oke, okay, Pak, makasih. Kita yeah, lanjut. Sama -sama. Nah, dari blok-blok uh, kita akan ke tempat. ruang apa namanya? Pak? Tempat pembinaan. Tempat ke pembinaan keterampilan. Oke. Kita akan ke ah itu ternyata ada Pak Kalapas. Selamat sore Pak. Selamat sore bagaimana, Pak? Ah, nanti sebentar kita mau wawancara Ipa, Bapak. Kita mau lihat dulu ini lokasi pembinaan. Apa? Boleh jadi itu di sana di apa? Pulau yang Sarah. cuma ada di Pulau Sara ini. Oh, merchandise. Merchandise. Iya. Oh, ini ya, produk Produk ini? Salah satu, satu produk. Ini maksudnya ini ini kan barang bekas. Iya iya iya. Ya daripada kita buang sampah macam-macam di luar, iya. pakai di sini bisa diolah. Iya iya iya. iya. Wow luar biasa. Ayo kita lihat. Ya, silakan, Pak. Eh, Kawan-kawan TV Telaut, di sini sudah ada eh, orang tua kami Pak Martin PE dan Pak Taklenbang, eh sebagai petinggi juga di lapas ini, kita bincang-bincang santai saja pak, jangan nah. terlalu tegang ya justru, saya agak sedikit justru tegangnya ini. pak, pak Rivali yang tegang ya, karena, Nah karena ini lapas pak bangat -bangat yang, punya, itu yang punya lapas ini pak ya. wow. jadi sore-sore eh, begini ada kopi, ada rokok inilah suasana yang eh, tergambar di lapas begitu santai ada juga di samping kanan sana eh, sudah warga kita, lapas iya, sedang Warga lapas sedang olahraga, olahraga sore, dan nantinya ada sebuah video juga yang akan kami tampilkan. Ternyata di lapas ini tidak hanya e, pembinaan biasa, ada juga pembinaan tentang ketangkasan dan e, keterampilan, keterampilan kerja dan tangan. Hmm. Ada juga e, apa namanya lahan yang biasa-biasa di tangan Ola, ya? di tangan pimpinan eh, kalapas itu diolah diolah sedemikian rupa sehingga eh, memberdayakan juga warga lapas. Ah kita tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sapa yang pertama Pak Martin Be. Halo selamat sore kawan-kawan TV Telaut ya. Ya. Terima kasih pertama-tama kunjungan dari adik-adik sudah memperhatikan kami di lapas kelas tiga libung terkait dengan program-program pembinaan kami di lapas ini ada terdiri dari empat subsidi saya sendiri di bidang keamanan tertiban untuk kawan tertiban di awal 2023 ini januari dan sekarang sudah ke saya mengatakan bahwa situasi di lapas kelas tiga libung aman terkendali. Terkait dengan program pembinaan, ya, itu yang saya tahu dan saya sering mengawal mereka terkait dengan kawan tertiban, eh, pembinaan jasmani, mental jasmani melalui eh, olahraga, yaitu eh, bola bintang, ada juga permainan bulu tangkis, badminton. Yeah kemudian ketangkasan main kartu, main catur, nah, selebihnya untuk penggunaan kemandirian di dua, yaitu perkebunan yang sekarang sedang diolah. Perkebunan jagung oleh kelapas ada kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Telau. Wah, luar biasa, ada sinergi. iya ya teknisnya di dinas pertanian, ya pertanian, itu mereka berikan bibit melalui bapak galapas pak Citra Tinggi. Untuk pembinaan lanjut itu ada pembinaan keterampilan tangan. Barangkali sedikitnya yang lebih lebih detail saya serahkan kepada bapak Sony Kaliwang terkait dengan jabatannya sebagai kasusi pembinaan silakan oke okay, pak silakan adiko ya terima kasih melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh bapak Susi, kasusi kantip bahwa di sini untuk pembinaan ada terbagi dua yaitu pembinaan kepribadian dengan pembinaan kemandirian jadi untuk pembinaan kepribadian kami lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan kerohanian seperti ibadah, jadi ibadah di sini untuk hari Senin itu khusus warga binaan Iya. Terus siapa yang pimpin ibadah? Kalau untuk warga binaan, warga binaan sendiri, wah yang pimpin ibadah. Terus kalau hari Rabu itu ada yang dari luar, yang dari filosofi Indonesia. Pak Enos Salibana biasanya terus hari Jumat ada juga ibadah ada ibadah kunjungan biasanya dari luar juga dari pendeta yang sudah dikunjungi jadi hampir satu minggu itu memang ibadahnya bisa full. dikatakan full iya. ya, biasa jadi untuk ibadah jadi seminggu itu memang full itu karena lebih diperbanyak ke ibadah supaya untuk pemikiran mereka lebih terfokus ke ibadah. Terus untuk pembinaan kepribadian di sini seperti yang telah disampaikan oleh Kasubsi Kantip itu dibagi untuk perkebunan dengan keterampilan tangan. Kalau perkebunan sementara ini mereka sementara membajak, dan juga ada eh, satu tempat yang sudah ditanami jagung. Terus di depan itu, untuk keterampilan, keterampilan tangan, itu untuk membuat cukur-cukur kelapa. Cukur-cukur kelapa. kelapa dengan bakar-bakar ikan. Iya. Jadi untuk sementara itu saja Pak. Oh nanti kita akan lihat. Iya. Oke. Okay, uh... Jadi, ternyata paradigma masyarakat luas tentang sebuah lapas eh, yang pada umumnya orang enggan eh, berada di sini itu hari ini saya pribadi pun merasa, Wah, ternyata berbanding terbalik dengan opini publik yang sudah terlanjur beredar bahwa lapas itu ternyata..." <tuh> ada yang petugas-petugasnya jam dan lain sebagainya bahkan katanya ada penganiayaan dan lain sebagainya di Lirung di Lapas Lirung ternyata ada pembinaan-pembinaan yang sangat-sangat baik terkait dengan opini publik menyangkut eh, Lapas. Lapas. Saya anjak lain ya perlakuan dari petugas terhadap warga binaan. Jadi mindset lapas sekarang itu tidak ada lagi eh, penganiayaan. Tidak ada lagi sama sekali, itu serong. Sama sekali tidak ada. Karena Pak Yasona Lau sebagai menteri hukum dan sangat memperhatikan terkait dengan pelayanan. Pelayanan. Pelayanan prima itu itu sangat penting. Dan jadi atensi khusus eh, kepada kami sebagai petugas Lapas. Baru-baru melalui Sekjen, Kementerian Hukum dan HAM sudah dicetuskan bahwa kita bekerja pasti, berakhlak, cepat, tepat, ikhlas, dan akuntabel Nah, pasti ini bukan cuma persoalan arti kata pasti. Pasti itu merupakan akronim ya, dari profesional, akuntabel, sinergik, transparan dan inovatif. Sementara berakhlak itu berorientasi pelayanan dan ada enam ya. Itu sangat banyak penjelasannya nanti. Kemudian bekerja cepat, cepat, cepat, cepat. Kemudian tepat. Sasarannya kemana? Karena menyangkut pengendara. Iya. Ada keuangan negara yang diturunkan di situ sehingga perlu cepat tepat baru ikhlas. Nah ikhlas inilah yang yang saya sendiri sebagai kesuksikan itu menyampaikan kepada teman-teman yang di kamar saya jangan sama sekali melepaskan tangan kaki bahkan berbicara juga harus karena kita dituntut kemanusiaannya. barangkali itu yang perlu saya saya jelaskan karena tadi teman-teman berpendapat, pendapat dari luar bahwa seram-seram seram-seram, ya penjara jadi penjara itu itu pada sebelum tahun 64 hmm. itu masih menggunakan gestition reglement ke pembahasan pembalasan dendam tapi sekarang sudah lembaga pemasarakatan human rights human rights, hmm. apalagi pengalaman asas sehingga pola permainannya, pembinaan sudah hemat benar-benar, ditambah dengan kultur kearifan lokal, masal benteng, mm -hmm. suirensuai, gotong royong, ditambah lagi dengan tadi kesuksesikan yang disampaikan bahwa mental spiritualnya juga hebat dari satu minggu itu itu empat hari, full, full dikhususkan untuk Tuhan dengan karena sini juga ada saudara-saudara kita dan rumah muslim, selalu goncang dalam santet terganti intoleransi. Oh, kita sama-sama ingat. Barang kali itu sedikit perjelasan supaya tidak ada lagi berkembang Nah, dari eh uh, blok-blok kita akan ke tempat, ruang apa namanya? tempat pembinaan tempat keterampilan. pembinaan keterampilan. Ini adalah lokasi untuk pembinaan keterampilan, guys. Oh, kita lihat, guys berapa terkapai ini terus lagi? Wow. lima puluh ribu satu. Ada semacam apa? Ada apa begini apa? Tadi dia pernah asal. Nih ini luar biasa ini produk yang dihasilkan oleh warga lapas ini. Ini kalau bagi pengusaha ini salah satu kualitas yang sangat diunggulkan ini. Dari pemilihan jenis material sangat bagus, kuat. Beda dengan produk-produk yang pabrikan, ini lebih kuat, dianyam sendiri, hmm. ya, jadi lebih, lebih kuat, baru DP, besi-besi lebih besar. Jadi, produk-produk seperti ini yang sebenarnya harus dipasarkan ini untuk pemberdayaan. Ya. Kalau saya berdiri sebagai seorang pengusaha, memang kan segala sesuatu yang diproduksi itu perlu pemasaran. Ya. Jadi bisa saja produk yang dihasilkan oleh warga-warga LAPAS ini dipasarkan oleh pengusaha-pengusaha lokal. Ya. Jadi bisa saling menguntungkan. Nah Jadi sekarang uh, saya bersama dengan Pak Cek Potoboda yang sementara meran merancang atau merakit atau uh, apa namanya ini Pak? Menganyam. menganyam, sementara menganyam. Apa namanya ini? Alat atau bakar-bakar ikan ya uh, Bagaimana Pak Pak uh, Jack tentang pembinaan yang Pak Jack uh, terima di lapas kelas tiga lirung ini Pak jadi tentang boleh lepas tadi Pak oh, ini ya lepas jadi ini wajud daripada pembinaan tentu banyak manfaat selain untuk mengisi waktu Kemudian dari sisi nilai ekonomis dan di sisi jasa itu menghasilkan pendapatan yang sebenarnya cukup kalau dilihat, karena sesuai kemampuan dalam pembuatan anyaman ini, dalam sehari itu bisa sampai 6-7, 6-7 ya, ya Kemudian harga yang dipatok satu anyaman ini Rp50.000, hmm. sehingga dari sisi pendapatan atau nilai ekonomisnya ini sangat membantu. Ya. Bagaimana Bapak melihat uh, proses? Pembinaan di Lapas Kelas 3 ini, Pak. Proses pembinaan ini sudah berjalan e, lancar. Tinggal didukung dengan fasilitas pendukung. Oh ya, fasilitas dan pendukungnya? jalan. Ya, permodalan yang masih ya. Kurang, ya. Masih kurang. tapi pembinaannya itu jalan, ya Pak, berjalan. Bagaimana Bapak melihat soal seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jack bahwa permodalan dan itu bagaimana e, Lapas Kelas 3 melihat kali ini? Ya, memang untuk modal pembelian besi namanya besi broncong ini. Ya. Itu masih dipakai anggaran sendiri. Oh ya. Jadi masih belum terlalu lancar untuk anggaran. Oh, oh. Jadi kita jual, kita setelah kita dapat hasil kita beli lagi. Beli lagi ya. ya. Tinggal diakali seperti ya. itu ya, Pak. Tetapi untuk namanya anggaran lapas kelas 3 untuk pengelola eh, apa namanya pembinaan ini belum belum uh, apa? Belum optimal dong, yang optimal, ya. ya, nah, optimal ya. kan, masih lebih banyak ke pembinaan perkebunan. perkebunannya. Ya. Ya. mudah-mudahan ke depan ya, ke, ya depan, ke depan pemerintah akan lihat lebih bahwa ternyata memang permintaan di luar banyak ya pak ya. banyak, permintaan bakar-bakar ikan banyak hmm. di luar jenis-jenisnya cuma bakar-bakar ikan Pak, atau ada lain lagi? bakar-bakar ikan, ada juga cukur-cukur kelapa oh ya, cukur -cukur iya, cukur-cukur kelapa ya kalau yang lalu pernah juga batuk kelapa oh, batuk kelapa iya, mm. batuk kelapa Cuman yang ini, tinggal ini bakar-bakar ikan dengan cukur-cukur kelapa oke terima kasih Pak iya, sama-sama Pak Jake, sehat-sehat selalu -sehat Pak Jake? sehat ya, senyala lama mau keluar tuh? tinggal di menunggu SK habis keluar kan semua kawin ah. nah, ini ah. adalah hasil dari bakar-bakar ya, uh, yang dihasilkan oleh uh, warga binaan uh, lapas kelas 3 Lirung hmm. jadi ini hasil yang luar biasa sekali ini Bapak Ibu bisa lihat cuma dijual Rp50.000 ini kalau handmade begini ini di pasaran ini lebih dari Rp100.000 namun, karena ini adalah produk dari warga binaan, maka bisa dikatakan sangat murah. Hmm, hmm. Jadi, bapak ibu yang mau perlu, boleh mau beli ini barang ini, hmm, dilapas, pasti gali rumah. Dan saya juga tertarik, ini kalau so, produksi banyak, banyak mau butuh deh. Waktu Bu, yeah. pasarkan. pasarkan, cuma hmm. katanya eh, masih. Dalam skala kecil hmm. skala, skala. Jadi cuma menampung kebutuhan Untuk warga-warga sekitar hmm. ya co friend center akan co apa di belakang ya? Co-friend apa di belakang ya? Apa di belakang? Ada apa bonceng di belakang? Tidak ada yang co ya <laughs> <laughs> cukup terhentikan di sini <laughs> Nah guys Inilah uh, Lirung ini. ya Banyak yang kita dapat di lirung ya Banyak yang kita Lihat di lirung ini Saksikan. Ya, kita saksikan Ternyata memang Kita harus banyak berjalan guys Kita harus banyak jalan ya Istilah orang tua dulu Mudah banyak berjalan Tua banyak Bercerita